Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta leslar love Lovers dimana pun kalian berada Selamat malam kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Pasti kalian tentunya terharu dan pasti meneteskan air mata juga nih persahabat ya saat mendengar pesan dari Bunda Lesi Kejora untuk sebuah hati Abang Fatih. Ini adanya di vlog Titik Kamal persahabat ya. Kalian pastinya terharu banget pas part akhir Bunda Lesi Kejora ini kasih pesan untuk Abang El dan sekaligus ini prinsip dari Bunda Lesti Kejora juga ya, Masya Allah mudah-mudahan tentunya Abang Fatih dewasa nanti menjadi kebanggaan kedua orang tua, Amin kita simak juga persahabatnya di kolom komentar, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan dari akun takdir anuskor cinta 2324 mengatakan Masya Allah, kata-kata Bunda menusuk ke lubuk hati paling dalam, terharu bangga Sangat-sangat katanya itu Masya Allah, banget ya Ini pesan yang sangat luar biasa Dari Bunda Lesi Fullnya ada di Youtube Titi dan Tian, persahabat ya tepatnya Youtube-nya Kak Titi Kamal Kalian harus lihat pasport akhir Bunda Lesi memang luar biasa Membuat warga Konoha Ikut menangis, terharu Saat mendengar kata-kata Yang tentunya diungkapkan kita lihat juga dia tanggapan berikutnya dari akun instagram Ratih Lasandara mengatakan Aku rapuh banget nonton vlog ini aku sampai nangis tuh Yang sudah menyaksikan pasti ikut menangis ya Meneteskan air mata saat menyaksikan Bunda Lesi Kejora Ini memberikan pesan dan sekaligus prinsip dari Bunda Lesi Kejora juga untuk Abang L dan kita lihat juga persahabat ya Dari akun Yoana1006 Mengatakan di kalimat komentar Sedih nonton part akhir Tapi aku salut sama dede Dan aku belum bisa sekuat dia Masya Allah inilah kebanggaan kita Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Kemudian persahabat disimak juga Ada momen special cute Yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Yang berada di toko baju bola nih persahabat ya bunda ke kejora selfie bareng dengan patung, ternyata papa bilar itu juga cemburu nih persahabat ya, aduh selfie sama patung aja dicemburin langsung tuh oleh suaminya ya <laughs> inilah kekiutan kegesrekan dari idola kesayangan, semoga bahagia selalu dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Rahma 08816 Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Bilang aja osas Bunda lesti selfie sama cowok ganteng katanya tuh <gifat> Ini kan hanya patung ya Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar selanjutnya dari Indosiar Indosiar mengabarkan untuk acara pernikahannya Kak Via Valen dengan Sefra, yang akan digelar mulai tanggal 13 sampai 17 Juli. Itu mudah-mudahan acaranya lancar ya, kita doakan yang terbaik nih, untuk kelancaran acara pernikahan dari Via Valen bersama Sevra yang akan ditayangkan secara langsung di Indosiar. Kemudian juga, persahabat perhatikan, ini ada momen spesial yang tentunya membuat kita semakin bangga juga kepada Lesti dan Pilar. Ini langsung pernyataan dari penjual hewan kurban, persahabat ya. Ternyata Leslar itu romantisnya bukan di depan kamera aja loh. Ini faktanya yang diceritakan penjual hewan kurban. Wow, ini luar biasa banget nih. Untuk warga Konoha, bahagia selalu ya karena punya idola yang sangat luar biasa. Kita terobek kembali nih ketika mbak penjual hewan kurban, Baper melihat kromatisan yang les lar, luar biasa. Untuk berikutnya, bersama perhatikan juga. Saat Papa Bilar mengunggah video Abang Fatih yang sudah bisa ngomong Papa, ini juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya. Devi Fitri Carlina pun ikut menanggapi Masya Allah gemesnya, atau Devi Fitri. Selain Tepi juga ada Lintar ternyata yang ikut berkomentar, Abang El nih bos tenggol kata Bang Lintar luar biasa. Selain itu persahabat ya ada tanggapan komentar juga yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram Samuel Chris mengatakan gemes banget katanya tuh, wow masya Allah banget ya Bang Fatih emang sangat menggemaskan anak yang pintar anak solehnya bunda dan papanya pastinya luar biasa kita bangga banget mengidolakan Leslar semoga kita juga selalu sehat bahagia dan semakin kompak solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Pastinya, kita menunggu cedukan vitamin yang dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.